Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan media, setelah minggu lalu kita bertemu secara hybrid sebanyak dua kali dalam media gathering. ini kini kita bertemu kembali secara virtual dalam press briefing yang akan menjawab berbagai pertanyaan rekan-rekan media terkait polibri dan aktivitas diplomasi. Ya, berbagai pertanyaan dari rekan-rekan juga sudah disampaikan kepada kami untuk kiranya akan dijawab dalam forum ini dan akan saya bacakan berbagai pertanyaan dimaksud di awal sesi question and answer. Sekarang media seperti biasanya, press briefing di Fasilitas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar, Teguh Jasa yang pada kesempatan hari ini akan didampingi oleh narasumber utamanya, yaitu yang pertama adalah Kosyar Paji 20 Indonesia, tetap khusus untuk penanganan program-program prioritas Bapak Duta Besar, Dian Dasha ini lalu Direktur Pelindungan WNI, Bapak Yuda Nugraha, ada juga Ibu Direktur Seksiru yang merupakan sekretaris bidang Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi, Ibu Lintang Sari. Juga telah hadir bersama kita Direktur Informasi dan Media, Bapak Hasio Harkomoyo. Dan untuk efisiensinya untuk efisiennya acara ini, saya kerserahkan narasumber pertama kita, Bapak Kosar Pajit WNP Indonesia, Bapak Dubes Diantran Sajani untuk memberikan briefingnya terkait hal-hal yang sangat. Kepada Bapak Dubes, silakan. Oh saya duluan. Oke, okay, sorry, sorry lagi ini. Uh, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, Pak Dirjen IDP, teman-teman, teman-teman uh, wartawan yang saya cintai. Sing um, I've been missing for for quite some time uh, karena memang kebetulan uh, ada serangkaian pertemuan yang yang mungkin uh, uh, apa paralel dalam proses pembahasan di level working group dan ministerial meeting uh, jadi mungkin uh, saya saya mengupdate teman-teman uh, wartawan media uh, mulainya mungkin dari uh, apa Agustus mungkin ya karena saya ya mohon maaf uh, tidak mengupdate uh, sejak uh, akhir Agustus tapi basically um, kita telah melaksanakan serangkaian pertemuan cukup banyak heavy-nya seperti yang saya sampaikan pada media briefing Uh, yang beberapa minggu lalu adalah di bulan September ini dan di bu akhir bulan Agustus. Yang pasti um, untuk akhir bulan Agustus, uh, kita telah menyelenggarakan Urban 20 Mayor Summit, atau yang kita sebut dengan U20, Alhamdulillah menghasilkan komunikasi yang membahas tiga hal, antara lain investasi kesehatan, kunian, transisi energi berkelanjutan, serta pendidikan dan pelatihan. Uh, itu menjadi bagian utamanya di summit meeting tersebut. Jumlah wali kota yang menghadiri kegiatan U20 Summit secara fisik atau virtual sebanyak 44 wali kota. Jadi sangat uh, banyak uh, kehadirannya dan Alhamdulillah menghasilkan komunikasi. Nah, yang lain juga yang telah berlangsung uh, adalah uh, The Fort Education Working Group dan Education Ministerial Meeting. Uh, yang uh, dimulai 31 Agustus sampai 2 September ini juga telah terlaksana di Bali dan uh, pertemuan tersebut juga uh, membahas banyak hal-hal yang, yang bersifat uh, substansial uh, kaitan dengan uh, learning, kaitan dengan uh, berbagai macam aspeknya um, yang lain dari itu juga uh, telah dilaksanakan pertemuan di Bali uh, yang ber, secara paralel juga Uh, yaitu uh, Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group uh, dan uh, dilanjutkan dengan Environment and Climate Minister Meeting. Ini dilaksanakan 29-31 Agustus dan tentunya membahas uh, berbagai isu-isu uh, yang terkait dengan isu climate dan dihadiri oleh uh, apa banyak menteri-menteri karena terus terang isu climate merupakan isu yang menjadi perhatian kita dan dunia dan ini juga kelanjutan dari pembahasan KTT G20 uh, di uh, Roma. Jadi um, dari tingkat kehadirannya juga uh, cukup banyak menteri uh, maupun uh, baik dari members maupun invitees yang hadir dan, dan menghasilkan dokumen outcome. Um, for Digital Economy Working Group meeting dilaksanakan 29 Agustus dan dilanjutkan dengan uh, tingkat menterinya yang diketuai oleh Bapak Menteri Kominfo, um, Pertemuan ini dilaksanakan juga di Bali pada tanggal 29-30 Agustus. Dan dihadiri uh, banyak anggota uh, dari G20 maupun uh, invited guests, uh, dan tentunya organisasi internasional dalam kaitan ini uh, ITU yang tentunya terkait erat dengan telekomunikasi, UNSCAP, cap uh, ANGTEP, OECD, dan berbagai organisasi internasional lainnya. Uh, ini tentunya juga merupakan uh, pertama kalinya diselenggarakan pertemuan tingkat menteri digital ekonomi dan working group digital ekonomi ini uh, di pada saat ketuaan Indonesia. Jadi ini merupakan suatu milestone juga uh, dan membahas tentunya isu-isu yang terkait dengan digital termasuk isu-isu uh, yang yang terkini. Um, saya juga ingin menyampaikan bahwa SAI 20 uh, atau Supreme Audit Institution 20 Summit yaitu uh, yang uh, dihadiri oleh BPK-BPK uh, dari anggota-anggota G20 telah terlaksana summit-nya pada tanggal 29-30 Agustus. Ini juga pertama kali ya dilaksanakan dalam presidensi G20 yaitu adanya engagement group yang disebut sebagai SAI 20. Dan terlaksana dengan uh, sangat memuaskan pertemuannya, dilaksanakan di Bali um, pada saat pertemuan, tentunya menghasilkan komunikasi yang berisi rekomendasi bagi pemerintah dan multi stakeholders untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dan ini juga keterkaitan erat dengan SDG, uh, pencapaian target-target SDG um, ini merupakan salah satu legasi presidensi Indonesia, di mana. Uh, kita inginkan agar untuk recover together recover stronger diperlukan upaya-upaya um, untuk melihat kinerja-kinerja dan capaian-capaian. Yang berikutnya um, finance health task force telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2022. Ini join finance and health task force tersebut uh, dilaksanakan secara virtual. Uh, pada pertemuan tersebut uh, kembali lagi uh, teman-teman uh, staf ahli uh, apa Menteri Keuangan uh, Pak WMP selaku co-chair uh, dan tentunya uh, Sekjen dari uh, Kemkes Pak Kunta telah memimpin pertemuan dan pertemuan ini juga uh, menghasilkan uh, berbagai uh, capaian menindaklanjuti um, apa dan mempersiapkan launching dari Pandemic Response preparedness terutama kaitan dengan financial intermediary fund tersebut dan uh, mungkin juga sudah disampaikan bahwa Pak Hati Basri akan menjadi uh, dan Menteri uh, Rwanda akan menjadi sort of uh, Dewannya yang untuk melihat overseeing uh, nantinya kalau sudah uh, launching um, yang yang juga mungkin patut dilihat di adalah telah terlaksana pertemuan Third energy transition working group meeting yang dilanjutkan dengan energy transition ministerial meeting ini. Pertemuan yang membahas mengenai energi yang diketuai oleh Pak Menteri SDM, dan ini dilaksanakan tentunya berkaitan dengan dengan upaya-upaya yang telah salah satu juga prioritas Indonesia, yaitu energy transition. Nah pertemuan tingkat manajer ini menghasilkan sejumlah outcome dokumen, di samping Chair Sami ada Bali Compact. Dan ini berisi dorongan untuk penguatan perencanaan nasional, ketahanan energi, securing energy supply, diversification of system energy, dan semacamnya. Dan tentunya ini menjadi building block juga untuk nanti ke KTT. Yang dapat saya laporkan juga, Pak Jupir, adalah T20 Summit, telah terselenggara 4 sampai 6 September Uh, ini adalah Think 20 yang berisi para pakar-pakar, ahli-ahli, akademisi uh, uh, juga untuk membahas uh, berbagai pertemuan, apa isu-isu yang terkait erat dengan dengan apa yang dibahas di G20 tersebut. Dan uh, Pak Menteri uh, Menko Bidang Perekonomian Pak Erlangga menjadi pembicara juga, Pak Jeffrey Sachs dan banyak banyak lagi yang lainnya dan menghasilkan uh, komunikasi sing 20 yang terdiri dari rekomendasi uh, dari 9 task force dalam sing 20 Jadi, sing 20 itu ada kira-kira 9 -kira task force mengembarikan keris bawahi berbagai sektor-sektor atau berbagai ID-ID. Uh, yang lain uh, telah diselenggarakan Cultural minister Meeting, ya ini juga uh, 12-13 September 2022 di Borobudur, di mana Pak Kemen Putristek uh, telah memimpin pertemuannya dihadiri oleh seluruh Menteri Kebudayaan, anggota G20, uh, serta undangan negara, undangan, dan organisasi internasional, baik secara in-person maupun virtual. Jadi, di tempat Kemen dikutristek ini, selain tadi yang saya sampaikan, ada pertemuan education ministers, tapi juga ada culture ministers. Dari ini kembali lagi, uh, telah dilaksanakan dengan baik uh, juga di, dalam kaitan dengan pertemuan. Uh, di Borobudur tersebut juga banyak showkissing-showkissing uh, terkait dengan uh, proses uh, pemulihan kebudayaan, uh, bagaimana kita dibahas mengenai mendukung para seniman dan pelaku budaya dalam memajukan kemitraan dan gotong royong. Uh, saya tidak akan go to detail, tapi banyak kesepakatan yang kiranya penting untuk para stakeholders seni budaya, uh, dan tentunya kembali lagi uh, ada dorongan untuk kolaborasi, untuk kerjasama, untuk memajukan kebudayaan baik dari segi pelatihan, digitalisasi, industri, industri kreatif, dan semacamnya. Um, Development minister Meeting uh, telah dilaksanakan di Belitung, pada tanggal 7 sampai 9 September. Ini juga uh, pertama kali Belitung uh, menjadi tempat lokasi untuk pertemuan tingkat internasional. Pulau Belitung tersebut telah uh, apa, sukses untuk melaksanakan uh, pertemuan menteri pembangunan. Dibahas banyak hal, antaranya kaitan dengan isu-isu uh, uh, dengan pencapaian SDG, um, ada side event juga, upaya-upaya uh, uh, roadmap ke depannya untuk bagaimana kita mendorong isu-isu uh, yang terkait dengan kepentingan negara berkembang. Saat ini sedang berlangsung pertemuan uh, trade, industri, uh, dan investment uh, di Bali, negosiasi sedang berlangsung, dan kami uh, masih menunggu laporannya. So, in short, uh, uh, cukup banyak pertemuan yang telah dilakukan dalam uh, uh, kurun waktu uh, akhir Agustus sampai dengan hari ini. Dan uh, ini hampir kira-kira delapan -kira pertemuan tingkat menteri sudah terlaksana. Masih ada banyak yang yang masih perlu dilanjutkan lagi. Oh, satu hal yang saya lupa, Sains 20 kemarin, uh, kemarin malam, uh, kedua hari yang lalu, telah selesai juga menyampaikan hasilnya output kepada kepada kita di Share Track. Um, ini Science Lentet adalah akademisi, pemikir-pemikir uh, kaitan dengan rekomendasinya. Nah, untuk pertemuan berikutnya yang kiranya mungkin uh, dapat menjadi perhatian teman-teman media sekalian adalah uh, tentunya trade investment industry ministerial meeting yang sedang berlangsung. Berikutnya, dalam waktu dekat, 26 September ini akan ada Tourism Ministerial Meeting di Bali. Terus tanggal 27 sampai 29 September, ini Agricultural Ministerial Meeting di Bali. Dan kami sendiri akan segera bergerak ke Jogja untuk mengadakan pertemuan ketiga ketiga Sherpa Meeting yang akan berlangsung pada tanggal 26 sampai 29 September dan tentunya ini akan mulai membahas hasil-hasil uh, akhir untuk KTT nantinya di Yogyakarta. Uh, pertemuan search committee tersebut. Nah, bulan Oktober akan diisi oleh tanggal 12-13 Oktober akan diisi kembali Ford Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting di Washington DC. Nah, ini pertemuan yang keempat uh, seperti presidensi-presidensi sebelumnya Biasanya per, apa, pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Central Bank itu bukan cuma sekali diadakan, bisa tiga sampai empat kali. Jadi ini akan menjadi ke, keempat kali pertemuan yang akan dilaksanakan, dan akan dilaksanakan di Washington DC back-to-back -back, dengan pertemuan World Bank IMF, dan ini merupakan tradisi uh, dalam g 20 Untuk Menteri uh, Kesehatan akan dilaksanakan pertemuan kedua, tanggal 27 sampai 28 Oktober. Dan nantinya akan ada juga pertemuan Oke. Joint Finance and Health Ministerial Meeting uh, di Bali. Uh, sedangkan um, ini juga akan dilanjutkan dengan pertemuan terakhir, uh, Sherpa Meeting yang keempat untuk finalisasi outcome dokumen, dan tentunya pertemuan uh, Joint Finance and Health Ministerial Meeting yang kedua, uh, yang akan back-to-back -back dengan KTT yang akan diselenggarakan 15-16 uh, November so it's going to be a quite a lot of ini uh, sebagai rekap uh, tercatat untuk bulan September ini 43 kegiatan sedangkan untuk bulan Oktober masih ada kira-kira 43 kegiatan selain pertemuan-pertemuan uh, yang saya sampaikan masih ada C20 summit which is a civil society uh, akan ada pertemuan labor juga nantinya di engagement group uh, terus um, ada pertemuan-pertemuan lainnya yang yang tadi saya sampaikan So, it's going to be still be a busy week for us, Pak Jubir. I Amin mean, I mean, a busy... Kita sudah counting down uh, sampai saat ini. Kalau saya tidak salah, teman-teman tinggal berapa? 53 hari sebelum hari H. Jadi, mohon doa restunya dan mohon bantuan teman-teman untuk terus menggaungkan uh, ISU G20 ini. Rekan-rekan, beberapa pertanyaan memang tidak belum tempat di... Dia komodir pada kesempatan press briefing kali ini, namun tetap akan kami catat untuk kita sampaikan kembali di press briefing yang akan datang. Dan demikian tadi press briefing Mingguan Kementerian Luar Negeri pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dan bantuan dari rekan-rekan media yang telah menjadi penjuru dalam diseminasi informasi terkait ugri dan aktivitas diplomasi Indonesia.